Bayangkan tidak rasu, bayangkan tidak rasu di bawah pun di bawah pun tiada Di langit di atas, di langit di atas kita. Bayangkanlah tidak ada, bayangkanlah tidak ada. Karena aku tak pernah, karena aku tak pernah. Apa kita perlu, apa kita perlu? perlu dan kehidupan, tidak ada, bayangkanlah tidak ada. Daripada serangka kelapa, daripada serangka kelapa dia berbagi berbagi terima kasih